Please like and subscribe to support warna grafika. Halo, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel warna grafika, teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bersemangat dalam beraktivitas ya, teman-teman. Semoga kesuksesan jadi milik kita semua, buat kawan-kawan semua yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik pada video kali ini saya akan uh, membuat tutorial untuk uh, membuat alat uh, pemanas yang fungsinya untuk menekuk akrilik ataupun barang-barang uh, dari plastik ya yang nantinya mungkin untuk kerajinan-kerajinan yang terbuat dari akrilik dan plastik ini sangat berguna sekali ya. Uh, memang banyak dijual alat-alat penekuk ya tapi uh, harganya cukup mahal ya uh, berkisar 600-an sampai 1 juta lebih lah ya. Uh, nah kalau yang kita buat ini dengan alat yang sederhana dan tidak ribet, tentunya juga modalnya nggak banyak, jauh lebih murah daripada kita membelinya, ya teman-teman ya. Uh, nah, bagaimana proses pembuatannya dan apa saja yang dibutuhkan? Ikutin terus videonya. Oh ya, saya mau pengumuman, saya udah mandi loh. Kalau nggak percaya nih, cium aja nih. Nah. Hmm. Ya, yuk ikutin videonya ya. Baiklah teman-teman, uh, yuk kita periksa apa saja yang dibutuhkan di sini. Uh, pertama kita alat-alatnya dulu ya. Ini saya pakai gerinda, ya. Uh, gerinda ini nanti gunanya untuk membuat parit di tri di tripleknya ya. Kalau nggak ada nanti dipahat aja. E, lalu saya ada obeng, tespen, gunting kawat, e, dan bahan-bahan yang diperlukan sederhana, ya. Saya punya adaptor nih, teman-teman ya. Adaptor dari AC ke DC 12 volt 10 A. Nah, ini kalau beli harganya cuma Rp100.000 ya, teman-teman ya. Lalu ini eh, saya ada sarung pembungkus anti panas ya untuk kabel nanti karena e, kabelnya akan disambung ke nikelin langsung dan nikelinnya itu akan panas membara ya e, men, lalu saya pakai oh ya ini harganya 10.000 ribu nih mungkin semeter ya teman-teman lalu ini ya kawat nikelin Nikelin saya pakai yang 1 mm Ya teman-teman ya Yang agak gede biar agak kuat Pakai yang lebih kecil pun gak apa-apa teman-teman Harganya sekitar Rp180.000 Ya mungkin ada juga yang lebih murah ya teman-teman ya Lalu penjepit kabel Ya untuk positif dan negatif hit Merah dan hitam ya teman-teman ini dua, jadi gabung jadi satu, lalu baut ya. E, dan saya nanti mungkin antara mau pakai ini e, araldit ya. Ini sih sebenarnya lem ya, untuk melapis, untuk merekatkan ya. Tapi saya mau untuk... Untuk melapisi parit yang saya buat eh, Dengan ini Sehingga nanti kalau kena kabel nikelin ini nggak angus ya Atau kalau enggak boleh pakai Ini RG ya Wall putih ya Untuk ini tembok ya Tapi kalau enggak ada nanti pakai Semen Semen aja boleh Semen putih Untuk melapisin Lubangnya Nah Selanjutnya Kita butuh Kabel Ya Nanti ini kabelnya eh, Pemakaiannya bebas ya teman-teman Mau berapa banyak Berapa panjangnya ya teman-teman ya Dan Tidak ketinggalan ini Triple ya Untuk alasnya teman-teman Nah Uh, saya akan buat yang uh, sederhana dulu, ya. Yang penting bisa dipakai ya, teman-teman ya. Teman-teman, uh, sekarang kita akan membuat garis lurus di sini, ya, untuk uh, posisi dari kabel nikelinnya ya, teman-temannya. Nah ini. Akan saya buat parit dulu di sini, ya. Akan saya coak, ya. Dalamnya teman-teman Nah sekarang saya akan Lapisi ya Kalau pakai ini perbandingnya satu banding satu, tapi kalau pakai lalu pakai wall putih ini tinggal tinggal oles saja ya. Ini semen sih sebetulnya teman-teman ya. Tapi saya mau nyobain ini teman-teman. Selanjutnya kita pasang baut. Bautnya di samping aja ya. Kita pasang kabel nickel Seperti ini ya teman-teman Selanjutnya Kita akan Menyiapkan kabelnya Nah Untuk mempersingkat waktu Saya sudah Siapkan ini Dua buah kabel Yang sisi Satunya sudah saya pasangkan penjepit nih teman-teman penjepit dan ini adalah uh, anti panasnya ya teman-teman sarung anti panasnya nih dan penjepit ya yang satunya saya biarkan terkupas dan ini ada kabel dengan colokan ke listrik uh, ke colokan rumah ya colokan listrik rumah dan ini nanti untuk ke adaptor nah ini posisinya ya itu ya teman-teman kita kunci dan kesini satu ya ke N ya. Nah ini ke arus AC-nya sudah siap ya. Lalu sekarang ini yang untuk ke kabel nikelin ya ini karena uh, net apa earthnya ini groundnya nggak kita pakai jadi dia ada sisa empat ya eh uh, kom kom ini adalah negatif dan P plus adalah positif ya jadi nah dia komnya ada dua, negatifnya ada dua, po eh, positifnya ada dua ya teman-teman ya. Jadi kita sambung ke satu ke com. Ini satu. Ya, dan satu lagi, satu lagi nanti ke V plus ya, satu ke V, satu di sini ya. Tapi saya mau masukin dulu di sini, saya pasang dulu ya, karena mau masuk lubang. sini aja teman-teman. Nah, gitu ya. Ini saya pasang dulu. ya. Nah, ini masuk ke Seperti itu jadi ini nanti ke sini ya teman-teman ya sini juga boleh teman-teman nah, itu posisinya nanti kita tunggu kering dan langsung kita coba ya teman-teman ya. Nah teman-teman uh, beginilah hasilnya ya. Sangat sederhana sekali sebetulnya. Ini lemnya saya masih percobaan ya. Tapi kalau nggak bagus nanti saya mungkin pakai itu aja pakai semen uh, putih atau pakai wall putih ya teman-teman. Uh, dan ini uh, baut ini baut panjang saya pakai dan saya masukin dalam-dalam. Jadi kawatnya dililit di sini. Nanti fungsinya kalau ini kawatnya pas panas memuai. Jadi ini bisa dikeluarin jadi sebagai eh, apa? lah. Benneswayer untuk tegangannya ini untuk kawatnya ya. Karena saya nyari Per nggak dapet pakai per pena Juga nggak kuat Jadi saya gunakan Saya gunakan ini ya Teman teman ya e, Coba dulu ini berhasil Apa enggak ya Teman teman ya Nah teman teman Ini jadi Memang Berhubung Kawat nikelin ini Kalau panas dia Memuai Jadi dia melengkung gitu jadi saya ada penambahan kawat ini tadi saya nemu nemu kawat eh sorry per per ini saya pakai sementara nah terus juga eh, saya pakai penahan ini dua baut di sini supaya dia tetap berada di dalam di dalam apa di dalam parit yang saya buat ini ya teman-teman ya Nah, bagaimana uh, hasilnya? Ya kita coba ya. Tapi saya mau matikan lampu dulu untuk untuk melihat uh, nyalanya ya, supaya teman-teman juga tahu nyalanya bagaimana ya. Sekarang uh, kita coba ya, kita kita colokin powernya. Kita lihat. Uh, Bagaimana hasilnya? Reaksinya ya, ini sudah saya colokin, dan udah nyala juga tuh lampu adaptornya ya. Kita lihat. Nah itu ya teman-teman ya, udah mulai memerah ya dalam waktu beberapa detik. Berhasil ya, teman-teman. Ya, untuk pemanasnya itu sudah menyala, nah, sudah merah, tuh ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk... Eh, coba menekuk akriliknya ya teman-teman ya ini teman-teman jangan khawatir kesetrum ya karena ini arusnya arus DC ya saya buat sengaja pakai yang arus DC biar tidak ada resiko kesetrum tapi kita hanya berhati-hati dengan kawat panasnya ini aja teman-teman ya ada juga yang membuatnya dengan arus AC ya nah itu kalau itu nyetrum teman-teman Nah kalau ini Kita bisa cek Ya teman-teman ya Nah Langsung aja kita buat Tempat Brosurnya teman-teman Kita tekuk kakinya dulu ya teman-teman ya Garisnya kita samakan 15 detik ya teman-teman ya kalau yang lagi nggak diangkat teman-teman ini sudah selesai ya pembuatan eh, tempat brosur dari akriliknya ini ukurannya A3 ya semoga eh, video dari warna grafiknya ini bermanfaat buat teman-teman semua dan silahkan dipraktekkan karena Caranya pun sangat mudah. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. ya. hitafiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.